Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru semuanya Berikut ini adalah Tanggapan Reflektif Kritis Tentang Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Sebelumnya Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Vicky Nurbaiti Herlina Saya mengajar di SDIT Cendekia Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara saya merupakan calon guru penggerak angkatan keempat Baik, saya mulai Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah tempat bersemayan benih-benih kebudayaan Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Saya mengambil empat poin Yang pertama Pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Yang kedua adalah asas trikon yaitu continue, konvergen dan konsentris. Kontinu merupakan pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konvergen yaitu membangun kualitas pendidikan agar setara dengan pendidikan yang maju. Dan konsentris adalah membangun pendidikan Indonesia sesuai kebudayaan dan nilai luhur bangsa. Poin yang ketiga, nah ini yang paling dikenal yaitu tentang semboyan pendidikan. Ingarsosung tulodo, Mangun karso, tuturi handayani. Dan poin yang keempat adalah tri pusat pendidikan yaitu pendidikan berpusat pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah yaitu merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Sebagai pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasikan semboyan, maka bisa Menerapkan semboyan pendidikan, yaitu ingar sesung tulodo Saat berada di depan, seorang guru harus memberikan teladan dengan tindakan yang baik. Nah, Ingmadyo Mangun Karso, saat berada di antara peserta didik, guru bisa menciptakan ide. Dan yang ketiga, sebagai guru pembelajar merdeka, maka harus menerapkan semboyan pendidikan Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang guru bisa memberikan arahan dan dorongan. Nah, untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran di Dewantara, Maka, yang saya lakukan adalah memberikan dorongan kepada siswa untuk selalu belajar tuntas dan berkelanjutan Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman Yang ketiga, memiliki kemerdekaan memilih metode pembelajaran Dan yang keempat, mengutamakan cinta dan kasih sayang, ketulusan memandang siswa secara terhormat Dan Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan dalam pendidikan adalah Yang pertama, mendidik siswa sesuai zamannya. Yang kedua, memberikan arahan semangat dan dorongan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teladan yang baik. Salam guru penggerak. Terima kasih.